Kau hidup jatuh ayam hama Untuk kami di dari mana? Belum di sini. Kami di dalam Pakai sudah ada. Cepat cepat. Amin. Bertemu berangkat. Beres masuk. Babel. Dan setelah itu kita ikuti sambutan sepatah kata dari keluarga yang mewakili. Lalu kita ikuti misa requiem dan yang terakhir kita menghantar saudara kekasih kita ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tentu, mari kita mempersiapkan diri kita, menempati kursi-kursi yang telah disediakan, karena sesaat lagi, misalnya tim akan kita mulai. pelan selamat jalan. Yang saya kasih saya hormati, Bapak Ibu sama saudaraku sudah berkabungan yang menyempatkan diri hadir pada sore hari ini. sedikit informasi untuk kita ketahui Apa? siapa dia uh, menyentil sedikit buat kita mengenal sebelum ia ya, kita berangkat ke, ke tempat pemakaman nama lengkap Yosef Labatolok Ketiga Dari lima bersaudara Orang tua Thomas Tolok Dan Mama Maria Riwayat Pendidikan Ia tamat pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi S.I.E dian ya, Surabaya. Setelah selesai ia sebagai seorang muda yang memiliki dirinya sendiri diri, mau untuk masuk menjadi seorang peserta para piarawan seperti boleh sih Namun ia mempertimbangkan situasi keluarga Akyah memutuskan lagi untuk panggilan berikutnya yaitu uh, menjadi juru masak yaitu chef masak pada Hotel Sahid Timor Dia bekerja di Hotel Sahid Timor ini selama lima tahun. Setelah lima tahun, masa kontrak selesai, ia memutuskan untuk kembali bersamaan kondisinya terganggu. Dan dari tanggal 22 Februari 2013, ia akhirnya sampai ke rumah. ...alami perawatan dari keluarga, perhatian dari keluarga... ...dan semakin parah sakitnya... ...sehingga diputuskan pada tanggal 31 Maret 2013... ...di antar 23. 23 Maret. Tidak, tiba pada tanggal 2 Februari... Semua proses hari-hari dirawat di rumah karena sakit dianggap biasa bisa diatasi oleh keluarga. Namun ternyata semakin parah, semakin parah. Dan oleh keluarga memutuskan untuk mencari alternatif lain, lalu dirujuk masuk ke rumah sakit umum daerah. Lawu pada tanggal 31 Maret 2013 Pada jam 10.15 Wampus setempat Ia divonis Pergi untuk selama-lama Dan Itu adalah secara singkat Yang boleh kami Sampaikan untuk Sedikit mengetahui Keberadaan Anak Saudara-saudari kami, saudara sedang perkabungan yang kami hormati Sesaat lagi kita akan sama-sama mengikuti perayaan Misa Requiem Diharapkan uh, HP yang masih dalam nada dering di bisa dinonaktifkan Sehingga jalannya Misa bisa lebih hikmat Terima kasih Berdiri untuk memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan. Karunia rahmat dan damai sejahtera serta penghiburan dari Allah Bapa, dari Putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang menderita mati dan bangkit dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita. Amen. Umat Allah dalam Kristus, lagu tadi adalah lagu dari Romo Alphonse, "Majah dari Puspukan." Abu Mb, dia juga sudah meninggal. Kita pakai lagu ini untuk bisa arwah doakan saudara kita Joseph yang meninggal. Dan besok kita Minggu Palem kita mulai renungkan tentang penderitaan kematian dan kebangkitan Yesus. Bacaan-bacaan hari ini. Yesekiel bilang bahwa umat di pembuangan Banyak yang mati Tapi Allah kumpulkan dan bahwa mereka kembali Juga Yesus dalam Injil Yohanes Disebut oleh Kayafas Sebagai mati Bukan saja untuk bangsa Israel tetapi juga untuk seluruh umat manusia Marilah kita berdoa Tuhan Allah Bapa kami di surga Engkau menciptakan kami semua untuk hidup di atas dunia ini Dan ketika tiba saatnya Engkau memanggil kami kembali ke rumahmu Kami Yosef Labatolok ini sudah menjalani hidup di dunia ini dia menderita sakit seperti Yesus Dan meninggal dalam umur yang hampir sama dengan umur Yesus Waktu Yesus meninggal Semoga roh kudus menguduskan jiwa dan badannya Semoga karena sengsara salib dan kematian Yesus Dosa-dosa saudara kami ini dihapuskan Supaya dia bisa memperoleh bahagia di surga Bacaan dari Nubuat Yehezkiel Inilah firman Tuhan Allah Sungguh aku akan menjemput orang Israel Dari tengah bangsa-bangsa Kemana mereka pergi Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru Dan akan membawa mereka ke tanah mereka Tuhan sertamu Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes Banyak diantara orang-orang Yahudi yang datang mengunjungi Maria Dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat oleh Yesus terhadap Lazarus Percaya kepada Yesus Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi Dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat bangsa Israel itu disebut bahwa dibuang dari tanah air mereka. Tetapi sebenarnya bangsa Israel itu membuang diri jauh dari Allah dengan berbuat dosa kepada Allah, menyembah banyak berhala. Lalu, buat banyak kejahatan di antara orang Israel sendiri, maka bangsa Israel membuang diri dan dipencar-pencar serak-serakan ke bangsa-bangsa lain. Di ada banyak yang dibuat susah menderita, banyak juga yang mati-mati, dan Allah yang berjanji bahwa Allah akan membuka kubur mereka. Membuat mereka hidup dan mengantar mereka kembali ke tanah air mereka. Dan tanah air mereka itu, mereka juga punya satu kota, Yerusalem. Di situ ada baik, yaitu rumah Allah. Dan mereka semua seperti dipimpin oleh Daud. Dan Allah adalah gembala mereka. Dan mereka, mereka anggap Yesus itu menghojat allah berdosa besar yang patut dihukum mati dan Kayafas sebut bahwa lebih baik Yesus mati untuk seluruh bangsa Israel tetapi dan Yesus mati pada perayaan Pasca pada waktu anak domba Pasca telah di... dalam Kristus kita berkumpul rekiem yaitu bisa mohon istirahat seperti kita nyanyi, karena hidup kita di atas dunia ini banyak kesusahan juga sampai dia meninggal. Maka, pada saat meninggal itu, Allah berikan istirahat, yaitu cedera hidup dan sakit di atas dunia ini. Begitu juga. serta seluruh keluarga dan kita, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Selamat datang, kami yang berkuasa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tuhan, Allah, Bapa di dalam surga, kami sudah merayakan Ekaristi ini mohon keselamatan kekal istirahat abadi untuk saudara kami Yosef Labatolok Engkau sudah menerima dia mengampuni dosa-dosanya dan membuat dia menderita dan mati serta bangkit bersama dengan Kristus semoga karena kekuatan Allah Roh Kudus dan oleh santapan sabda dan santapan tubuh darah Yesus kami bisa mendoakan dia dan menjalani hidup kami yang baik Menjalani masa prapaskah ini Khususnya pekan suci yang akan kami masuki ini Untuk memuji dan meluhurkan kebesaranmu Jala Tritunggal yang maha kudus Kini dan sepanjang segala masa Bapa kami yang maha baik Engkau memberikan kepada kami Anak Yusuf ini yang hidup bersama dengan kami, dia sudah berjuang, amat sekolahnya dan bekerja, tapi kemudian penyakit menimpa dia, dia sakit pulang ke kampung sini dan meninggal. Kami mohon berkatilah dia, ampunilah semua salah dan dosanya, dan jemputlah dia masuk ke dalam surga. Doi Yesus Engkau yang hidup bersama dengan kami. Engkau mati dan bangkit Untuk seluruh umat manusia Berkatilah juga Saudaramu Yosef ini Supaya dia Engkau lepaskan dari semua salah dan dosa Engkau tebus dengan Darahmu yang mahal itu Dan kau hantar ke rumah Bapa. Dialah Roh Kudus Engkau menguduskan kami semua Orang-orang berdosa Maka kuduskanlah Saudara kami Yosef ini yang dalam hidupnya ada banyak kebaikan, tapi juga ada salah dan dosa. Semoga engkau menguduskan dia, supaya dia dapat masuk surga, berbahagia di sana, dan bisa mendoakan bapak, mamanya, kakak, adik, dan seluruh keluarga, serta kami semua, sepanjang segala masa. <laughs> oh put <no. laughs> Pak. saya Bisa hantar saudara kita ini ke kubur Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Marilah kita mengantar saudara kita Yosef Tolok ke tempat peristirahatan yang terakhir Semoga damai Tuhan selalu beserta kita Urutan perarakan Di depan foto almarhum Salib di api trans Transbengah Anak-anak sekolah Peti jenazah, keluarga berduka, umat sekalian, dan terakhir petugas liturgi, perarakan diiringi dengan lagu dan doa. Buah tubuhmu Yesus Tantang Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati Amin Salam Maria rahmat Matuhan sertamu Terpujilah engkau di antara wanita Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus Tantang Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu teringatilah sesungguhnya firman Tuhan yang dan serta diantara wanita dan terkuburlah buat yang berkuasa ini sekarang dan Saudara nasi sebari kita sudah banyak berdoa dan dalam perayaan Ekaristi itu kita mengantar saudara kita Yosef masuk ke dalam perjamuan damai abadi di surga. Sekarang saya memberkati dan mendupai kuburnya. Allah Bapa kami yang maha baik, Engkau menciptakan kami untuk tinggal di kampung dan di rumah. Tiba saatnya Engkau memandu kami masuk ke dalam surga kami memberkati tempat tinggal saudara kami Yosef ini semoga engkau memberikan dia istirahat yang kekal di dalam surga dalam rumahmu Yalah putra Tuhan kami Yesus Kristus, waktu hendak dikuburkan, engkau memakai sebuah kubur pinjaman berkatilah kiranya kubur ini semoga saudara kami mati dan bangkit Bersama dengan engkau, dan engkau antar dia masuk ke dalam kerajaan surga. Dalam Roh Kudus, engkau menguduskan jiwa dan badan kami, orang-orang berdosa. Maka berkati dan kubur, kuduskanlah tempat tinggal, tempat istirahat terakhir dari saudara kami, ya Allah. Bantolog ini semoga dia menerima ganjaran dari semua kebaikannya di dunia dan bisa berbahagia di surga sepanjang segala masa semoga engkau ya Allah mendupai dan mengharumkan tempat tinggal ini supaya dia pantas masuk ke dalam surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita menghantar saudara kita Yosef Tolok Sampai di kubur ini sebagai tanda kasih kita kepadanya Kita mengiringi perjalannya hanya sampai di sini Ini tibalah saatnya kita berpamitan dan berpisah dengan dia Di saat sedih kita mengucapkan selamat jalan kepadanya Kiranya ia membawa kenangan yang baik saja Dan melupakan sikap dan perbuatan kita yang mengecewakannya Kiranya Kiranya buah kita tetap kenangkan kebaikannya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 seperti jenazah <tuk> <Tasa> diturunkan <tuk> atau jenazahnya kembali ke tanah tetapi kita juga percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang panah ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia semoga Yesus pokok harapan kita menerima dia dalam damai dalam sakramen permandian Anak saudara kita Yosef Labatolog telah turut mati bersama Kristus Semoganya hidup kembali dalam keadaan baru seperti Kristus Tubuh kita adalah kediaman roh kudus Semoga anak saudara kita yang dipermuliakan oleh Allah pada hari kebangkitan orang mati. Semoga kuntum hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri saudara kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semua Kristus mengalahkan kebinasaan maut dan memuliakan saudara kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Salib Yesus Kristus adalah pokok keselamatan kita. Aku menandai engkau dengan salib cuci. Semoga salib Yesus Kristus membawa keselamatan kekal bagimu. In nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. <tuh> Doa penyerahan kepada Bunda Maria, Allah yang Maha Kuasa, melalui Santa Maria, Perawan, dan Bunda, Engkau menganugerahkan kepada umat manusia keselamatan kekal. Semoga saudara kami, Yosef Labatol, dan kami semua merasa doa dan perlindungan Bunda Maria. Sebab, Bunda telah melahirkan bagi kami putranya, Yesus Kristus, pemberi hidup dan pengantara kami. Salam Maria. <tuh> Nyatakanlah kepada kami bahwa kebaikanmu tanpa batas Anak kekasih kami, Yosef Labatolog, telah kau panggil dari tengah-tengah keluarganya Dan dari tengah kehidupan dunia ini Maka kami mohon, tambahkanlah hati kami dan terimalah hamba-hambamu ini dalam kebahagiaan bersamamu surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa Kini dan sepanjang segala masa Amin. Mari kita mohon berkat dari imam <tuh> Tuhan sertamu Semoga kita sekalian Keluarga yang ditinggalkan Bapak, mama, adik, dan kakak Juga perjalanan Saudara kita, Yosef Laba ke surga diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dengan ini upacara penguburan telah selesai. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing sambil mewartakan damai Tuhan, syukur kepada Allah lagu penutup betul betul betul ya kan? betul dan <tuk tangan> kan Ini maksudnya, mulai emosi. Iya Ini asam itu asam itu. Sudah asam itu asam Ada asam. itu itu. si Sekitar satu, sekitar Balik jogas masuk di Facebook. <laughs> Dan bapak aku ini <laughs> bapak aku <nih> ada <laughs> <laughs> <aku nih> orang <laughs> Rekam kami tuh? main, ini. mati jelas orang ngasih ini mah itu dia buat di kalau orang orang minta Kepala Gomez jangan ringan Air tadi ini, jangan lebih ringan. ini ya, ini itu datan nih oke nih Mas, mas, saito tahu sudah tapi, ya, kalau menurut bagi Badi Arwa, para kita Yosef, dan juga Oyang Kalian, Maria Nogotolok, Oyang Marcelina ini Anus Dua Tolok, Petrus Bala Tolok, Nenek Pengadilena Longa, Nenek Katrina Gelole, Nenek Antonius Laga Sabon, Nenek Lucia Ero Keluarga Besar Tolok dan Lukat yang telah mendahului kita. Di dalam surga, Engkau menunjukkan arah tujuan hidup kami di dunia, yaitu bahwa kami menuju ke surga kepadamu. Karena sesudah hidup kami yang sementara, kami akan menerima hidup yang kekal. Kami mendoakan saudara kami, Yosuf Laba, tolong Dia meninggal masih sangat mudah. Semoga Engkau mengampuni semua kesalahan dan dosanya. Semua kegagalan dalam hidupnya Dan perhitungkanlah iman dan kebaikannya Dan bawalah dia masuk ke dalam surga Semoga roh kudus menguduskan jiwa dan raganya supaya, supaya dia pantas hidup bersama Allah dalam Bersama Bunda Maria dan para kudus sekalian di surga Supaya kami semua selalu dapat memuji dan meluhurkan kebesarannya Ya Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Bacaan dari Kitab Yesaya Bab 49 ayat 1 sampai dengan 6. Dengarkanlah aku, Hai pulau-pulau, perhatikanlah Hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan Telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku Perutku sebagai pedang yang tajam Dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing Dan menyembunyikanku dalam tabung Anaknya. dan sementara mereka. kalau kita namanya Cepat luar biasa, sehingga Ulangkan uh, dengan video-video cekat-ceket Ulang berada di lapor Ini yang akan uh, Ega, <koh> di atas, di atas. Dan akan kita dengarkan kembali Suara-suara mas mereka kalau memang ada kesempatan si, ya. Jika dipercaya dan Untuk mencipti ulangkan mereka Berarti jual Lumpaku magisya Mau magisya dan terampil Jangan mau Aku bisa <tuk> aduh, <tangan> aduh, buat karena enggak banyak